Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video, guys, daripada channel Fikri. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya, guys, untuk Fikri ya. Dan kemarin, istilahnya, Fikri kan sudah ke Malaysia, dan mungkin di sini akan nge-share pengalaman-pengalaman unik. Selama berada di Malaysia, mungkin ini juga pengalaman yang tidak akan dilupakan, karena menurut Fikri, setelahnya ketika ke Malaysia, daripada kemarin-kemarin, ya kan, kita tengok juga istilahnya video-video beliau itu sangat-sangat berkesan sekali ketika di Malaysia pelayanannya seperti itu, dan orang-orangnya juga boleh dikata memang betul-betul kita itu adalah serumpun, atau bisa dikatakan kita adalah saudara dekat. Nah, karena kenapa ketika ke sana, Fikri... Anton sudah dianggap macam keluarga sendiri dan dilayan mesra oleh orang-orang Malaysia. So, jom kita tengok video daripada Fikri ini guys. Let's go. Oke. Okay. Fikri. Wah, warnanya emas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, waalaikumsalam warahmatullahi, kabar semoga warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik saja. Semoga selalu Alhamdulillah baik. Allah Subhanahu Allah SWT, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan. Amin, serta segala penyakit. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan jangan lupa, guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, okay guys, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa pengalaman unik yang saya alami. Selama okay. berada di Malaysia guys Pengalaman yang uh, mungkin akan saya terus ingat gitu guys Pengalaman yang yang saya bawa ke Indonesia Jadi ada beberapa hal yang saya tinggal di Malaysia Tapi ada beberapa hal yang saya bawa ke Indonesia Termasuk pengalaman-pengalaman right. unik ini guys Oke okay. Oh dikira orang Malaysia Oke okay, pengalaman pertama saya adalah terjadi ketika saya berkunjung ke keluarganya Abang Akil Mungkin ada oh, sebagian okay. kalian yang sudah tahu Jadi ketika itu saya berada di sebuah rumah yang kebetulan pada saat itu ingin kita review rumah rumah yang rumah adat, rumah tradisional dari Melaka itu Saya menunggu di luar, tiba-tiba datang mobil menghampiri saya, ada satu keluarga mungkin di dalam mobil itu Lalu di dalam mobil itu dia bertanya, seolah-olah uh, saya ini seperti orang Malaysia guys kepada saya orang Indonesia gitu Lalu dia menanyakan jalan gitu Saya tidak tahu di tempat apa yang dia maksud Saya tidak mau uh, orang di dalam mobil itu berbicara lebih panjang lagi Akhirnya saya langsung bilang, okay. maaf saya dari Indonesia Saya uh, bukan orang Malaysia, saya langsung gitu, bilang itu aja Dan akhirnya saya kasihkan ke saudara Akil untuk bicara gitu Oh ini ya Waalaikumsalam Saya dari Indonesia, tambah okay. Ada di dalam sih Mau tanya? Bentar ha, Ada orang mau tanya? Bentar Silahkan ke, depan. Silahkan ke depan Kenapa ini menjadi pengalaman unik bagi saya? Karena menurut saya guys ya Saya sebagai orang Indonesia dan orang Malaysia Ketika kita duduk bersama, ketika kita berbincang bersama itu tidak ada sekat Tidak ada pembeda Selain mungkin sedikit bahasa Dan juga bendera Yang misalkan kita gitu Tapi ketika kita berbicara Ketika kita e, bertatap muka Kita tuh sama guys Bahkan orang Malaysia itu mengira Saya adalah Bagian dari mereka Orang Malaysia gitu wow. Banyak tiketnya Kita memang sama guys Terutama saya guys ya Dan kita memang harus akui Ada bagian dari Indonesia juga Memang berbeda Tapi juga okay, uh, Dari betul, pengalaman betul. yang saya ketahui guys Ternyata banyak Dari keluarga-keluarga itu Dari jalur ibunya kah jadi jalur bapaknya kah Rata-rata mereka memiliki keturunan dari orang Indonesia guys Entah oh, dari Jawa, entah dari Sunda, kah, dari Minang kah. Bagian yes. dari mereka itu seperti itu Jadi ini makin memperkuat Memang kita itu kalau dibilang serumpun Ya memang serumpun guys Tapi mungkin ada tambahannya ya yeah. ada tambahan kata-kata uh, mungkin Ada juga yang tidak serumpun betul. Itu aja sih sebenarnya Tapi jangan lantas dibilang Indonesia dan Malaysia tidak serumpun. Indonesia dan Malaysia serumpun, tapi ada taknya okay. Itu aja sih sebenarnya simpelnya. Jangan lantas menghilangkan yang serumpun itu juga, guys. Aha, itu nggak kurang tepat menurut saya. Orang misterius. Sebentar di sini hal uniknya Fikri, pengalaman uniknya Fikri ada orang misterius. Maksudnya orang misterius ini gimana, guys? Saya nggak ngerti ini, guys. Lalu pengalaman berikutnya adalah ini terjadi pada saat saya. Bangdar, Anton dan Borunaga makan oh, sate itu. Okay. Pada saat itu kita sedang makan-makan. Anton... Oh, ada, ada ada yang sama Borunaga ya? Saya saya saya nggak tahu guys. Kan sedang live, saya sedang buat video. Tiba-tiba okay. ada seorang uh, dengan mask dengan memakai uh, masker memberikan amplop Hari Raya, guys. Fikri, okay. Anton uh, ngebling sebentar tuh Tiba-tiba gitu. Ini maksudnya apa? Oh, faham faham faham. Ketika Fikri dan Anton di sana itu kan. Hari raya kurban ya guys ya Oh oke okay, oh, oke okay, okay. Dan saya tiba-tiba waktu itu Seolah guys itu, itu, itu ekspresi yang kaget Tapi seneng gitu guys Kaget tapi seneng Akhirnya saya eh, Sadar dari kaget saya Saya langsung kejar orang itu Entah bagaimana Oke okay. Ketika saya Sampai di situ Saya ke kanan, ke kiri, ke ke jalan Cari Orang itu gak ada guys saya gak tahu apakah orang itu benar-benar sembunyi Orang itu e, sudah berangkat Atau masih ada di situ, di atas saya nggak tahu Sebab saya gak, gak, gak ke atas Atau okay. e, orang itu seorang malaikat Saya nggak tahu guys <laughs> Jadi ketika saya cari Kau orang bisa, itu udah gitu. nggak ada Oke, okay. oh ini live sama Baru Naga Oh ini Oh ini orangnya Hey. Bulu Hai, ma. Eh. Eh. Pak. Jadi langsung pergi aja bapaknya. Pak, langsung dikasih ini. <tuk> tuh, tuh tuh tuh Oke, ma, uh. dikejar, uh. ya. Lari. Emang pikirnya doyan lari ya kan. <tuk> Alhamdulillah. Kenapa orang ini tidak ingin terekspos? Ini okay. yang Membuat saya nggak habis pikir gitu Orang ini datang beri uang Begitu saja Tanpa bertutur kata apapun dengan kami gitu. Bahkan saya tidak sempat untuk bersalaman dengan dia Bertanya namanya Itu kita semua orang pada saat itu terkejut guys Terkejut Dan yang diberikan pun nggak sedikit guys Entahlah Cara seperti nggak ini sebenarnya sedikit, memang uh, sangat berkesan wow. menurut saya Sehingga kita tuh sampai kapanpun akan terus uh, bertanya-tanya siapa orang ini gitu Sampai benar-benar kita bertemu dengan orangnya Iya itu mungkin bisa menjadi apa ya, kenangan yang tidak bisa dilupakan, pengalaman yang tidak bisa dilupakan, guys. Bener gak sih? Jadi ada orang tiba-tiba datang ke kita, terus ngasih ya kan, ngasih sesuatu kepada kita dengan jumlah yang besar seperti itu, dan tiba-tiba hilang orangnya. Wow, Yusuf tayo apa nih? Lalu pengalaman selanjutnya adalah terjadi ini, ini agak lucu sih, memang agak lucu. Ini terjadi ketika uh, malam terakhir saya di Kuala Lumpur. Pada saat itu saya berjalan-jalan di daerah di Dataran Merdeka. Okay. Pada, itu, pada saat itu sudah malam, sudah larut, tapi suasana uh, semakin ramai. Saya oh. gak tahu ini mungkin memang kebiasaan di sana ya. Semakin malam tuh semakin hidup, semakin ramai. Ada yang bilang katanya Kuala Lumpur itu tidak pernah tidur, gitu guys. Oh. Ada seperti itu. Pada saat itu saya jalan. Jalan terus sampai akhirnya saya masuk ke wilayah Masjid Jamek pada saat itu sudah ditutup, sudah malam Di situ ada payung-payung, apa kanopi-kanopi Seperti Masjid Madinah uh, Di situ juga ada pokok-pokok atau pohon-pohon dari kurma Akhirnya ada dari kalian bilang pada saat itu Fik, tolong bisikin ke pokok itu, ke pohon itu Yusuf tayub Saya dengan polosnya guys, saya nggak tahu apa-apa itu Yusuf tayub Apa yang akan terjadi ketika saya bilang atau saya menyebut Yusuf tayub kepada pokok itu apa respon dari pokok itu gitu ini, ini saya nggak habis banget pikir jauh apapun saya langsung oke okay, saya akan coba tapi pada saat saya akhirnya melakukan itu semua tidak terjadi apapun pada pokok itu pada pohon itu tidak terjadi apapun sama sekali malah kalian semua tertawakan saya gitu guys adrikri ini lagi, lagi ngapain gitu memisikin atau bilang ke pokok kurma Yusuf Tayyum setelah saya beberapa langkah dari uh, pohon kurma itu banyak yang komentar dari kalian itu adalah iklan dari produk Forma terkenal di Malaysia, guys. Oh, apa sih, guys? Kamu pergi bisik dekat toko tube cakap dekat dia Yusuf Tayyob. Apaan, guys? Yusuf Tayyob itu maksudnya apa ya? Oh, gitu. Masih ah, coba aku ini maksudnya dekat, dekat, ini, dekat pohon kurma ini gitu. Aku bikin, aku ucap Yusuf Tayyob gitu ya. Hah, ini nih, guys. Gini bukan bentar ya. Gini, aku dekat Dekat ini, gitu Serius, Ucap Serius banget ya Serius banget, polos banget Yusuf Tayyum gitu guys Yusuf Tayyum Kayak gitu Maksudnya apa sih? <laughs> apa sih guys, Yusuf Tayyum? <laughs> <laughs> Ini-ini <laughs> berarti dia dikerjain sama subscriber ya kan? Sama pemirsa <laughs> Emang gokil, ini pengalaman yang menurut saya memang uh, Unique, spontan ya, Gak tahu ya, keren, guys, Tapi saya ketika itu dari banyak komentar itu saya baca yang itu gitu Saya baca yang itu, apa ini gitu kan Dan saya dengan polosnya, dengan naifnya saya langsung melakukan apa yang diinginkan <tuk> oleh, oleh uh, keyword saya gitu guys <tuk> Yusuf Tayo. Gitu. Aduh. aduh jalan bener Ketika saya tahu ternyata ini adalah iklan kurma, saya, saya lihat iklan itu sendiri, saya ketawa terbahak-bahagai. Saya, saya lihat di rumah, di hotel saya lihat iklan, ternyata iklan kurma yang, yang sebenarnya dia berbisik gitu, so kayak gitu. Dan itu memang setiap bulan Ramadan selalu okay. ada katanya. Oh begitu, prank abang polis. Eh. Lalu pengalaman berikutnya, uh, oh, ini lebih tepatnya pengalaman yang diterima oleh teman saya ya Anton. Oh, Anton. Jadi ketika kita live di Highland Tower, kita masuk di dalam situ, ada dua orang polis. Ini Bang Rejab dan Bang Soleh kalau nggak salah guys. Ya. Okay. Jadi dua orang polisi ini sudah mengikuti. Live kami semenjak dalam perjalanan menuju Highland Tower. Akhirnya, ketika kita udah buat konten di sana, dua orang polis ini masuk. Dia bicara kepada Bang Aidrin. Bang Aidrin sudah sangat ketakutan di situ. Akhirnya, Anton datang ketemulah dua orang polis ini. Akhirnya, Bang Anton diciduk, guys. Diciduk, okay. ternyata kamu dari mana? Sedang apa ini? Kameranya off. On atau off Kayak gitu okay. Yang saya dengar dari Dari abang polisi ini Bahwa sebenarnya tadinya rencananya Anton ini pengen di guys Pengen di Borgol <laughs> Pengen di <diborgol. laughs> Tapi Mungkin Tak sampai hati lah Untuk mengerjain okay. lebih jauh Anton seperti itu dia, oh jadi jadi mereka, uh, Anton ya, khususnya itu itu dikerjain nih, di -prank sama polisi keren banget, gak tega sih. gitu guys. Mungkin kalau sampai pada saat itu digari mungkin akan lebih dahsyat, iya, gitu, benar. Bisa yang sekali ya, Bang Rejab dan Bang Soleh ini enggak, enggak, <laughs> gitu, tega gitu guys. Jadi ya, akhirnya Bang Soleh dan Bang Rejab ini bilang, "Kita sedang ngeprank gitu." Sebenarnya saya adalah subscriber dari Anton gitu, dan itu <laughs> membuat Anton panik, guys. Iyalah, guys. Aku tuh kena prank tadi tuh. Guys, kita kena prank ya. Kaget sumpah. Ada polisi datang, polisi datang ke kita. Dia bilang tadi. Tengok ini. ke sini. Ini. Ini polis, katanya. Udah polis Oke. Benar. memang Gue better deh. Mantap guys. guys. Oh padahal di, di videoin pengen tahu muka dia kayak gimana <laughs> Itu menjadi pengalaman yang unik walaupun betul, pada saat itu membuat uh, Anton panik tapi menurut saya itu pengalaman yang berharga pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anton guys. Tuh, kan bener oke okay guys sekian dulu mungkin untuk video kali ini okay, mohon maaf jika ada salah kata saya. dan sebagainya saya jumpa nama di sini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay guys udah selesai videonya so itulah tadi ya guys pengalaman unik selama berada di Malaysia dan mungkin pengalaman ini tidak bisa dilupakan oleh mereka ya karena mungkin pertama kali menginjakkan kaki ke Malaysia dan juga istilahnya membuatnya ya kayak wow gitu pasti dia terbayang-bayang guys istilahnya sampai kapanpun dia tidak akan lupa bisa jadi istilahnya pengalaman seperti ini di-share kepada keluarganya kepada anak-anaknya dan anak anaknya juga kalau ke Malaysia nanti ya pasti ada kenangan-kenangan tersendiri ah disitu guys itu sangat-sangat seronok sekali ya apabila kita ke suatu negara ataupun satu tempat dan disambut oleh orang tempatan orang-orang penduduk situ Masya Allah sangat-sangat seronok sekali guys dan itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh kita dan yang pasti ya kan yang pasti itu adalah uh, suatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan karena kenangan indah akan membuat kita bahagia dan mengingatnya selalu maka daripada itu great kenangan teman-teman sekalian daripada sekarang kenangan-kenangan indah bersama keluarga dengan kawan sama saudara juga oke itu saja video kali ini guys terima kasih semoga kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan juga melakukannya kebaikannya terima kasih sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih buat Fikri yang sudah share kepada kita semua Jangan lupa untuk di like, share, komen Dan subscribe channel Fikri dan juga channel saya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh